dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang maha murah, ampunilah aku, orang berdosa. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tak ada sesuatu yang tidak mungkin, justru karena kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan yang maha kuasa kepadamu. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu dalam kesulitanku ini. Janganlah hendaknya engkau meninggalkan daku, sebab engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara sulit yang tak ada harapannya sekalipun, engkau tetap menjadi perantara. Baik keluhuran Tuhan, kehormatanmu, maupun keselamatan jiwaku akan bertambah, jika seandainya engkau sudi mengabulkan permohonanku ini. Karenanya, kalau permohonanku ini, benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Suci. Sangat aku mohon, O Bunda yang kuasa dalam permohonan, sudilah kiranya Bunda meneruskan permohonanku ini ke hadirat Putramu, yang pasti tidak akan menolakmu. Pengharapanku yang besar ini berdasarkan atas kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu dan untuk menghormat besarnya kuasamu, aku berdoa bersama-sama dengan Santa Mecildis yang kau beritahukan tentang latihan kebaktian tiga salam Maria yang sangat besar manfaatnya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini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 perawan suci yang disebut tahta kebijaksanaan, karena yang bijaksana sabda Allah tinggal padamu. Engkau yang dianugerahi pengetahuan ilahi tak terhingga oleh putramu, sebagai makhluk paling sempurna dapat menerimanya. Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kuhadapi, betapa besar hayatku akan pertolonganmu. Dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaanmu, aku menyerahkan diri seutuhnya kepadamu, supaya engkau dapat mengatur dengan segala kesanggupan dan kedarawanan budi, demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwaku. Sudilah kiranya bunda menolong dengan segala cara yang paling tepat untuk tercapainya maksudku itu. O oh Maria, bunda kebijaksanaan ilahi, sudilah bunda berkenan mengabulkan permohonanku yang penting ini, Aku mohon berdasar atas kebijaksanaanmu yang tak ada bandingnya, yang dikaruniakan putramu, sabda ilahi kepadamu. Bersama dengan Santo Antonius dari Padua dan Santo Leonardus dari Porto Mauritio, penyiar yang rajin tentang kebaktian tiga salam Maria, aku berdoa untuk menghormat kebijaksanaanmu yang tak ada taranya.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 Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud-wujud permohonan kita. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa berat. Oh Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda keraiman sejati, yang waktu akhir-akhir ini menyebut diri Bunda yang penuh belas dan kasih. Aku datang kepadamu. Memohon dengan sangat, sudilah kiranya bunda memperlihatkan belas kasihmu kepadaku. Makin besar kepapaanku, makin besar pulalah belas kasihmu kepadaku. Aku tahu bahwa aku tak pantas mendapat kurnia itu, sebab kerap kali aku menyedihkan hatimu dengan menghinakan putramu. Meski betapapun besar kesalahanku, namun aku sangat menyesal telah melukai hati kudus Yesus dan hati kudusmu engkau telah memperkenalkan diri sebagai bunda para pendosa yang bertobat kepada Santa kita. maka ampunilah kiranya segala tidak tahu terima kasihku yang dahulu ingatlahkan keluhuran putramu saja serta keraiman dan kebaikan hatimu yang akan terpancar dengan mengabulkan anugerah permohonanku ini Melalui perantaraan putramu, oh bunda, perawan yang penuh kebaikan, lembut, dan manis, belum pernah engkau membiarkan yang datang mohon pertolonganmu atas kerahiman dan kebaikanmu. Aku mengharap dengan sangat anugerah roh suci padamu untukku, dan demi keluhuranmu, bersama dengan Santo Alfonso Sigori.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 Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita hening sejenak, menyampaikan wujud-wujud permohonan kita. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa berat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.